nya itu gua itu memang agar hmm. misalnya seperti hmm. anda manusia duduk gini kita hmm. tempeleng apa ndak marah kita yeah. tanduk apa ndak marah uh. seperti itu pokoknya intinya itu ojok sombong, ojok dumeh gitu oh. jangan mentang-mentang, oh saya berani seperti dukul jalan -jalan itu dukul jalan-jalan oh. itu ngeblak itu dua kali oh. oke ini sekarang gue lagi ada, dengan Mbah siapa nih Mbah? Mbah Suliwa Mbah Suliwa Iya Mbah Suliwa nih kebetulan tadi Kiprana Barusan itu Mbah Pak? Kiprana Kiprana? Iya Kiprana nih jurulkan ya Mbah? Iya Kiprana, bukan Kiprana Lewu Hah? Bukan Kiprana Lewu? Bukan Kiprana Oh gitu Nah ini Mbah, kebetulan nih saya lagi main kesini Iya Nanya sebenarnya asal-usul tempat ini nih kayak gimana sih gitu Nah dulu-dulunya itu memang sudah ada waktu perjuangan Ah, apa masih ada Presiden Pak Karno, Pak Karno oh, ya. dia hidupnya Pak Karno memang di sini hutan yang paling wingit itu namanya Jamal Moro, Jamal Pati hmm. memang di sini waktu itu memang di, di sini tidak ada jembatan tidak oh, ada nggak ada tahun 70, nah, 70 ke atas sampai 76 hmm. itu tidak ada jembatan tahun 82 ke atas itu barusan ada jembatan itu namanya Suklonombo hmm. itu namanya yang lain. Oh, itu. Ya, iya, panjang itu yeah itu ya itu sebelahnya ada pura Kawitan gitu nah, ya. Nah kalau kegiatan mbah nih biasa di sini? Nah, ya naik. saya itu ya di sini ya juga ritual, hmm. keluar masuk gitu. Jadi rutin, ya. rutin memantau hmm. dengan orang-orang yang pendatang-pendatang teman-teman yang pendatang, pendatang, teman -teman pendatang itu hmm. dari mana? Jember, Surabaya, hmm. Hmm. Blitar, hmm. Kediri dengan Jombang, hmm. Jakarta, hmm. itu Madura, itu Kalimantan itu dengan Irian Jaya Palu nah, oh, hampir semuanya iya. ya? ya? itu, oh. itu semua orang-orang datang di sini entah anak itu pelarian atau anak itu ritual nah. kebanyakan dulu tuh banyak yang apa? Nah, pelarian memang waktu itu katanya di Jawa Timur larinya itu waktu ada kejadian di Jakarta itu oh, itu. Nambah tadi kan pas saya masuk sini nih iya. banyak gua-gua tuh bisa jelasin sedikit nggak tentang gua-gua yang ada di sini nih Nah kalau di jalur Gua Istana itu ada empat Gua Ada empat Gua empat Gua yang kena terpantau sering didatangi orang-orang itu ya Gua Istana, Mayang Poro, hmm. Hmm. dan Gua Karno Buah Karno ya. Itu Buah Karno mungkin tempat Pak Karno yang biasa dari ya, situ ya. Ya untuk memantau uh. di berjaman uh, apa berjuang itu. Di, waktu ya, perjuangan untuk, itu. Yang ya. memantau bisa hmm. memantau ya, di jilen jilen hmm. itu ya, dari sini sembilan kilo. Orang-orang Belanda, pemberan Jepang, Jepang itu gua Jepang itu memang ada. Nah biasanya nih kalau ritual nih di sini kapan aja nih, mah? Ini terserah waktunya. waktunya nah. nah kalau ramenya itu uh -huh. setiap malam Jumat lagi sekarang ramai. Oh ramai. Iya. Oh, ya. Biasanya dulu-dulu masih hari satu suruh satu suruh, ya sekarang cuma lagi, lagi. Sekarang ramai. yang paling ramah itu dari orang dari mana aja? Ya, semua tidak membedakan agama. Oh, iya, iya. Lima agama itu jadi pihak agama Konghucu, uh -huh. kaya pantop uh -huh. sudah datang. Uh -huh. Agama Hindu sudah biasa dari Bali, uh -huh. agama Islam, uh -huh. Kristen itu Buddha. Kemarin Buddha memakai, "Anapa topi Islam uh -huh. ada goro-goro?" Itu oh, ya, kejadian iya, iya. itu pernah itu pernah ketemu sama saya, ini hmm. orang buta kok mau gini, oh tidak apa-apa, oh ya sudahlah lah, penting aman, nah. gitu aja. Nah, kalau buat orang awam, bahkan dengar apa, uh, tempat ini kan, apa, agak mungkin agak angker gitu, yeah. kan? uh, sebenarnya gimana sih, memang semuanya itu, gua tuh memang angker. Hmm. Misalnya seperti hmm. anda manusia duduk, ini hmm. kita tempeleng apa enggak marah, kita tanduk yeah. apa enggak marah, uh. seperti itu. Pokoknya intinya itu ojo sombong, ojo dumeh, gitu. oh. jangan mentang-mentang. Oh, saya berani seperti Dukul jalan-jalan itu oh. ngeblak itu dua kali. Oh itu yang ya. yang jangan sombong? Iya sombong, gitu ya? seperti Dukul, oh. dua kali jatuh. Oh dua kali jatuh, ya. Dukul. waktu Dukul. Oh ya, sering ya. ada sempat uh, bikin kegiatan di sini kan? Ah. Waktu itu ketemu sama saya, sekretarisnya hmm. itu sombong. Hmm. Dengan Dukul lah, lah. Mas coba, Loh, jangan mau punya kata-kata nyobak di sini, nggak hmm. boleh harus pemerisi, kamu datang tidak mau pemerisi, langsung-langsung puluk salam, tidak tiba-tiba langsung masuk jatuh ke pedal itu, dua kali jatuh tiba. ketemu Jadi, sama saya, uh, jadinya saya bilang nanti mati TV mu, huh? itu artikan nanti Akhirnya. apa artinya? artinya namanya tukul mati di, di layar TV sekarang, udah oh. <laughs> <Nggak> ada itu <laughs> iya benar-benar, iya iya iya iya iya jadi, uh, sebenarnya intinya siapa aja bisa ke sini, ya. Semua nah, bisa tidak memandang bulu tidak memandang menunggu Yang iya, tinggi ada baik. Tinggi ada gitu baik. Gitu. Nah. Pokoknya, intinya jangan belka, banyak banget. Nah, ya, itu, ya itu. tuh. Ya, nah, kalau belka, oh, sekarang.. belka. Jangan belka. kalau.. ini apa? caleg-caleg caleg itu banyak kesini? iya banyak banyak ya? sekarang saya ceritakan Petruk jadi ratu aja gitu aja uh, oh. saya menjaga bapak, bapak kita uh. Petruk itu siapa, punya bapak siapa uh. Petruk itu ada, punya saudara tiga bapaknya siapa Ndoro Semar uh. Eswoyo itu ya, jadi Petruk itu adalah ya, Jokowi Iya, nah, oh. Semar itu siapa? iya, itu sekarang Jokowi sudah didampingi Sama yeah. Pak iya, Itu iya, bulan yang lalu sudah saya, nah, Sebelum ya. itu sudah saya iya,